sekitar dan 2 lagi boleh boleh nah gitu kita stop ya jadi ini kita welcome back to my channel minus slot oke hari ini kita main kek-kak isius lagi dengan di situs slot gacor hari ini ya Garuda 138 mantap jiwa dan pastinya kita bermudah 50 langsung sepin tengah seribu sepin ya sambil ngopi tangguh ini <ganti> jadi hari ini gak ada bola Disitu kita langsung takut Kalau profit Kalau profit ya uhuh. <tuh> Aduh Aduh yang terbaik yuk di uhuh. Oke okay. Jual ya Gak ya, ada bakernya, ya Sepertinya ini Tapi satu ya kita Siapa ya mau muncul <guhan> Ya Semoga ada perkalian Atau di luar tiga, Biar bisa nikmatin ya, ya. Di subscribe yang belum subscribe channel minus lot ini, setiap ya, hari kita upload konten kakek seusia untuk gadis of Olympus dengan berbagai pola, dengan motif sagu, motif bantui cek dengan motif galak, juga ada oke okay. artinya di channel minus lot ya bosku dengan. Pap boso baru ka 1 get tergratis nanti kita stop ya untuk ya Wah sepingnya masih banyak nih masih sisa 10000000 gulungan ya bos jadi sorry kalau dengan bisa satu jam lebih banyak nih. kalau kita nunggu habis 1000 1000000 Sekater, sehat ya. mana nih urusnya? Oh ya, sambil wujud, bos, jangan lupa bos. Dan buat teman-teman jangan lupa beri dukungannya dengan cara. Berser ya bos Berser sebanyak mungkin Ya Tambah banyak juga untuk penolongnya mm. Dan buat teman-teman Lihat selalu Ya pokoknya sehat selalu lah Utamakan lihat Terus Lihatkan utamakan Lihatkan ya bos Oke okay? Yap <tuh> Nampaknya udah mau Lihat lagi nih tapi, ya nggak tahu lah, ini endingnya gimana. Ini sih baru lima menit ya, Dia masih lumayan. Kita ke sempurna parah nih ya Gak mau profit lagi ya bos Gimana nih Saya kalian lihat terus bos Waduh Kena prank terus nih ayo dong, bos kasih segera service bos, bos, sekarang bagus, nih ha, sudah turun saldonya di 500an bos. Ayo. Wah, cuaca hari ini lagi hujan ya bos. Jadi mohon maaf kalau berisik. Ayo, mohon maaf bos. terus itu sekedar dong dua lagi boleh boleh nah itu kita sosial ya, sepinya jadi ini kita langsung satu dia bosku untuknya profit ya, ya nama <Susuk> Itu. Udah lumayan ya Udah kawak di atas satu kita nih Aha. Mantap jiwa bosku Profitnya best nah, profit, kita kumpul-kumpul Nah disitu kita nyebocor lagi bosku Masih ada ya, tambahan, tapi gak ya, banyak-banyak amat banyak, banyak. nih. Gimana nih? Oh, masih ada tambahan, Masih ada tambahan itu kuning, nusa, waduh, gak mau diawali. Selamat, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Datang.